Setiap ada kamu Mengapa jantungku ini Tetap lebih kecang Mau berang Setiap ada kamu Mengapa darahku ini Tidur, bagaimana caranya? Bukti berdua sama kamu, jadi tidak ingin Kencang seperti kuburan, bau beran. pada kamu, mengapa darahku mengalir, mengalir lebih cepat dari ujung kaki ujung ke ujung Yeah